Selamat pagi, teruna. Apa kabar? Senang sekali Kafani berjumpa kembali dengan kalian pada pagi hari ini. Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat, tetap bersuka cita di dalam Tuhan kita. Mari adik-adik kita membuka Alkitab kita pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Ezra 3 ayat 6 sampai dengan 7. Ezra 3 ayat 6 sampai dengan 7. Kalau kalian sudah menemukannya, Tetap biarkan Alkitab kalian terbuka, karena kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadiratmu ya Allah Bapa yang baik, yang mempunyai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kami boleh kembali dibangunkan pagi hari ini dengan nafas kehidupan baru, dan juga dengan segala berkat-berkat kehidupan yang baru. Tuhan sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firmanmu, Tolong kami bapa supaya kiranya kami boleh mengerti dan kami dimampukan untuk boleh melakukannya di dalam aktivitas kami di sepanjang hari ini. Dari pagi sampai dengan malam nanti. Terima kasih Tuhan kami siap untuk mendengar, merenungkan, membaca firmanmu Tuhan. Haleluya, amin. Ezra 3 ayat 6-7 beginilah firman Tuhan. Sejak hari pertama bulan yang ketujuh mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan Namun dasar bait suci Tuhan belum juga diletakkan Lalu mereka memberikan uang kepada tukang batu dan tukang kayu Sedang kepada orang Sidon dan Tirus makanan dan minuman dan minyak Supaya orang-orang itu membawa kayu aras dari Libanon sampai ke laut dekat Iafo seperti yang telah diizinkan kepada mereka oleh Koresi Raja Negeri Persia. Demikian firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Ingatlah selalu tugas dan tanggung jawab kita. Adik-adik, tahukah kalian tanggal 12 Maret beberapa puluh tahun yang lalu merupakan hari yang bersejarah bagi masyarakat India. Pada hari itu Mohandas Gandhi memulai perlawanannya terhadap pemerintah kolonial Inggris yang melakukan monopoli penjualan garam dan memberlakukan pajak atas garam. Kebijakan ini sangat menyulitkan warga India adik-adik terutama bagi orang miskin. Gandhi sangat menentang kebijakan ini sebagai bentuk perlawanannya maka pada tanggal 12 Maret 1930 ia bersama kurang lebih 79 pengikutnya melakukan salt Mars sejauh 387 km dari tempat tinggalnya di Sabarmati Asram menuju kota Dandi di pesisir Laut Arab. Ibaratnya sebutir garam yang dapat membuat perbedaan besar demikian halnya Salt Mars ini. Salt Mars ini merupakan gagasan Gandhi yang telah menjadi titik balik dalam gerakan kemerdekaan India. Sobat Runa, sebagai seorang aktivis cinta damai, Gandhi selalu konsisten berjuang melawan penindasan dan ketidakadilan. Hal ini Gandhi lakukan karena dia sadar bahwa perjuangan melawan ketidakadilan adalah tugas dan tanggung jawabnya Ia setia memikul tugas dan tanggung jawab ini sampai dengan akhir hayatnya Belajar dari teladan gandhi adik-adik setiap orang seharusnya memiliki kesadaran penuh tentang tugas dan tanggung jawabnya Setiap orang seharusnya setia dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Sama halnya dengan Gandhi, Zerubabel dan orang Israel juga selalu mengingat tugas dan tanggung jawab mereka untuk membangun bait suci. Oleh karena itu setelah mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan mereka segera mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pembangunan bait suci Sobat teruna Gandhi, Seru Babel, Dan orang Israel Memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing Demikian pula dengan kita Yang hidup di masa kini Ingatlah selalu Tugas dan tanggung jawab kita Jangan lalai Melainkan Laksanakanlah itu dengan sukacita Percayalah Tuhan memberkati kita. Amin. Mari adik-adik, kita tutup renungan kita dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaanMu di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, kiranya kuasa Roh KudusMu memampukan kami Bapa untuk kami dapat melakukan tugas tanggung jawab yang dipercayakan dengan kepada kami dengan baik dan dengan bijaksana Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin Selamat beraktivitas kembali adik-adik, jangan lupa untuk melakukan 3M Mencuci tangan setiap saat, menjaga jarak ketika kalian berada di luar rumah dengan orang lain Dan juga memakai masker ketika kalian juga beraktivitas di luar rumah Selamat melanjutkan aktivitas kalian, Tuhan Yesus memberkati